Gue up to the school fans? Balik dengan Gurgi Dan kita kembali lagi ke Next Inline Kita Kayaknya udah lama ya gak bikin Next Inline ya Tapi memang Pemain yang gue feature disitu harus jago sih Harus punya potensi untuk menjadi bintang Di basket Indonesia di masa depan Jadi Pressure-nya cukup tinggi nih untuk bikin segmen ini Tapi Talent yang gue ingin share dengan kalian hari ini Ini talentnya bener, -bener legit sih gue I like his game a lot And we need this kind of player Dan informasi ini kemarin gue dapetkan dari Basketball Talencia So shout out to them uh, Gue yakin, baik dari kalian juga pasti udah tau pemain siapa yang gue akan bahas Karena dia juga udah post kemarin, ini di Instagram dia Yes, hari ini kita membahas tentang Xavier Ford Ini merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia Yang sedang membela Sacramento State University Ini kampusnya mainnya di NCAA Divisi so this is legit pemain ini benar punya skills yang bagus banget menurut gue um, dan dia Semakin banyak nih, menemukan pemain-pemain muda yang memang memiliki darah Indonesia dan mainnya di NCAA. Woo, basket Indonesia is on the rise. Right, semoga ya. Amin. Um, sedikit informasi tentang Xavier Ford, dia ini umurnya 22 tahun. Posisinya sepertinya shooting guard, ataupun juga di wing. Uh, tingginya sekitar 193 cm. Oh my God, kok God, udah di atas 190 tuh. Kita udah wow banget ya, kok di Indonesia Kita seneng banget denger itu. Um, ya. Yeah. Gue lihat itu papanya yang orang Amerika, mamanya orang Indonesia. Tapi jujur gue nggak tahu dia itu pegang pasport Indonesia atau tidak. Kalau lu tanya gue... Menurut gue kayaknya sih kayak nggak pegang pasport Indonesia sih dan sayangnya dia udah umur 22 tahun tapi tenang aja bapak presiden dan bapak manajer timnas kita gercep guys Jeremy main ini kok gue dikabarin dia udah langsung FaceTime guys langsung FaceTime si Xavier Ford dan kok gue liat, Xavier Ford juga kayak seneng banget sih ditemukan oleh Indonesia uh, dia kayak baru ditemukan mungkin sekitar dua minggu yang lalu ya semoga ntar kita kedepannya juga makin banyak kita bisa temukan di NC Divisi satu itu memiliki darah Indonesia That udah be huge untuk basket kita, tapi Jeremy gue yakin pasti langsung nanyain siapakah dia tertarik untuk datang ke Indonesia, apakah tertarik ke depan untuk main timnas kita, jadi semoga aja he will find a way untuk bisa membuat Xavier Fort ini main di timnas kita sebagai pemain lokal sih. Amin. Semoga aja bisa kita tetap dukung uh, Jer. Untuk lo bisa bantu ini semua. <laughs> Dan Mario Usang juga kelihatannya sudah follow dia. Nah ini gue liat dari Instagramnya uh, Mario this weekend has a huge event. Dimana dia akan host an Indonesian Heritage Night. Nice, di Ontario Clipper Game. That is huge. This is the first time. Uh, It Ever Happened, um, acaranya itu akan feature pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia yang sedang bertanding di Amerika, yang sedang uh, mencoba untuk progres di sana. Kita bisa tahu ada Russell Nyo, ada Zane Adnan, ada Gavin Ibrahim, ada beberapa pemain yang juga latihan dengan Mario Usang yang gue belum hafal sampai sekarang namanya. Tapi, this is a great event. Uh, mereka akan menemukan lawan yang juga sulit lawannya karena mereka akan melawan Taylor Stadium mantan pemain Pacific Sesa Surabaya uh, dia akan membawa beberapa teman-temannya dan ini akan jadi menjadi uh, ini akan menjadi showcase nantinya tapi memang sayangnya gue nggak bisa datang itu beda 10 hari sama gue ke Amerika karena gue baru ke Amerika tanggal 14, belas uh, acaranya weekend ini pak gue pengen banget ngeliput I really really want to cover this. Um, nanti acaranya akan keren banget dan juga kita akan bisa melihat potensi-potensi pemain-pemain ini uh, katanya ada satu tim IBL yang mengirim representatif loh ada satu tim IBL katanya mengirim representatif nah gua udah share siapa yang ada di grup discord uh, but Uh, good luck dong untuk Mario uh, untuk acaranya semoga sukses semoga juga bisa kasih gua highlight. <laughs> gua main minta dari request sama Mario, Mario kalau ada highlight sih gua mau ya taruh di channel gua mungkin kayak empat menit atau 5 menit highlight. That will be good. Kita bisa reak highlight sih juga nantinya. Um, ya good luck to Mario. Kalau bisa lo langsung beliin Xavier tiket juga ini kan baru ketahuan anaknya ini bisa dibeliin tiket weekend ini kalau dia bisa join uh, dengan acara ini menurut gua ada segala lebih fun. Uh, ini juga dia kayak pasti seneng banget bisa punya teman Indonesia baru juga bisa mendapatkan teman-teman baru pasti gue yakin dia excited banget kalau memang bisa uh, last minute nanti join untuk acara ini um, kalau gue lihat dari IG-nya pun dia juga kayak excited banget untuk menjadi orang Indonesia ada bendera. Emoji Indonesia di uh, profile IG-nya, saudara, so, is huge menurut gue. Uh, tapi sedikit background aja dari high school-nya dia. Uh, dia high school-nya di Pasadena, California uh, untuk Maranatha High School. Yang unik ceritanya adalah dia konghale cuma main varsity itu satu tahun. Itu unik banget menurut gue sih, main satu tahun doang sih. Um, dia main di senior year tapi langsung 18 poin per game. That's crazy. Karena 18 poin per game di Amerika itu nggak gampang. Siap lagi di level high school varsity. Um, dia sempat membawa timnya juga masuk ke Olympic League dan mendapatkan beberapa awards juga. Uh, so that is, whew, that is, crazy though untuk dia main satu tahun aja. Tapi mungkin karena dia main satu tahun itu kenapa mungkin nggak dapat banyak offer ataupun juga gak dapat look dari big schools, big college. Uh, itu kenapa dia setelah itu lanjutnya ke Riverside Junior College. Jadi dia main di JUCO. Uh, di JUCO itu dia main untuk dua season sebelum pandemi setahu gue. Uh, karena waktu pandemi kampus itu gak tanding sama sekali. So tapi di situ dia not bad sih. Dia dapat peran yang cukup besar uh, kayaknya jadi salah satu opsi untuk scoring juga. Itu kenapa dia averages sempat 8,7 poin per game dan juga kalau nembak 3 poin itu sekitar 50%. persen um, setelah itu kayaknya mungkin impress Sacramento State University dan langsung dikasih offer, mungkin langsung direkrut ke sana. Uh, kalau sekarang gue lihat memang dia menitnya ataupun juga opportunity-nya banyak ya. Menitnya dikit banget kalau bermain tiga kali doang, tapi satunya main dua menit lawan UCLA. Wah, wow, keren juga sih, tapi gue harapkan mungkin nanti senior year dia masih ada satu tahun lagi nih masih junior sekarang ini gue harapkan mungkin di senior year, year dia dia bisa dapat opportunity dan juga playing time lebih banyak lagi agar dia bisa makin berkembang nanti ke depannya itu akan keren sih kalau dia bisa main kayak 15 menit atau 20 menit per game nanti ya tapi eh uh, kalau gitu guys tanpa panjang lebar kita langsung masuk aja ke HLLC dia kita akan react permainannya Xavier Ford Uh, ini gue nggak ada di channel YouTube bapaknya. Gue nggak tahu bapaknya ngerekam atau nggak. <laughs> ini kok bapaknya ngerekam sih keren juga sih, K uh, kameranya bagus dan juga angle-nya not bad at all, ya. Yeah. So now let's start the highlights. Uh, dia nomor 13 dan juga rambutnya afro. Ini kita lihat dia ke kiri dan langsung pull up for a running floater. Dan ini kita lihat, uh, jab, three point shot. Uh, that's nice though. That jab, with the three point shot yang kita lihat, little defense still. Dan dijaga sama ini pemain langsung lay up kiri. So he play defense too. Dan ini kita lihat di ke kiri dia step back three point and the foul. So this guy can shoot the ball, for real, for real. Dan kita lihat bisa catch and shoot juga miring-miring guys, miring-miring nembaknya. So I think he likes the corner spot. Dan ini bisa dribble, bisa crossover all the way to the bucket. Wow. Jadi ini pemain-pemain komplit sih. Dan kita lihat ini kayak strong side dia strong dribble kiri. Oh, uh, with the crafty finish. Dan dia kreatif banget ya eh, untuk finish layupnya juga. Dan kembali dia bisa, dia suka ke kiri sih set up his teammates, so he can set up his teammates too Dan kita lihat kembali dribble, set up lagi, kembali keluar, pinter banget dia catch and shoot So he can catch and shoot as well, so he is pretty complete though Tapi kita lihat nih ke kiri bisa pull up, dia bisa create his own shot, yo Man, we need this kind of player, man, we need this kind of player, for real Dan dia kayak court visionnya, you are not bad, kita lihat nih, ooh bounce pass, that's a nice bounce pass from him dan ya, man, he's killing it in this game too. <laughs> oh, up and under layup. Man, this kid, this kid is legit, bro. It's legit, good. Look at that, nice drop pass. Another nice drop pass, gila, gila ini orang. And kita lihat apakah This is a block, this block coming. Woo. Nice defense, bro. He can get up a little bit. Gue perasaan dia nggak bisa nedang kayaknya. Kalo kalo udah kayak gitu layup harusnya di didang sih ada sih. So I think dia lebih layup lah ya. Layup package-nya lebih komplit kayaknya daripada dang. So, he can create some shot Oh, I like that Over two defenders Woo. Over two defenders Crazy So, this kid legit can shoot the ball So, that's a little highlight aja Dari Xavier Ford Man, kok kita bisa dapetin talent kayak gini sih Untuk timnya sih, asik banget ya. Karena kedepannya gue yakin kok emang kita mau compete di Asia Kita harus punya guard yang di atas 190 sih Itu udah easy Harus banget sih Jadi, kok kita bisa dapetin Zain Adnan, dan juga kita bisa dapetin Xavier Ford Uh, timnas kita ke depannya Akan legit, legit punya hype Dan juga akan legit good banget sih Tapi, um, gua harapkan Dia akan entusias uh, Datang ke Indonesia Dan juga untuk bisa mengenal basket Indonesia Nantinya gue pengen Anak-anak yang memiliki darah Indonesia di Amerika gue pengen banget. Mereka tuh se anak-anak Filipina juga. sih. Karena lo tau ya, kalau anak, -anak Filipina tuh bawa tanding kayak bawa bendera Mereka kayak legit pengen banget main untuk gila. Mereka tuh bangga. Rasa bangga itu tinggi banget. Jadi gue pengen banget anak-anak yang memiliki darah Indonesia di Amerika tuh juga seperti itu nantinya sih agar mereka juga bisa bikin Indonesia semakin proud dan juga semakin dikenal sih sama banyak orang nantinya di Amerika sih. So hopefully. Jeremy will do his magic bisa bawa nantinya David Ford ini ke, uh, ke Indonesia mungkin setelah dia selesai kuliah uh, gue yakin pasti akan ada opsi itu uh, gue yakin juga karena Jeremy mungkin udah get in contact juga dengan keluarganya uh, I think kita doain aja lah kita doain yang terbaik agar dia bisa bergabung dengan anak-anak yang memiliki darah Indonesia nantinya di Indonesia karena banyak banget sih, I think there will be more I gue yakin kalau kita pelan-pelan cari nantinya telusuri ya pasti akan makin banyak pemain-pemain yang memang memiliki dari Indonesia dan juga um, apa namanya uh, mainnya di NCAA sih gue yakin lah 5 tahun ke depan kita akan banyak-banyak pemain yang main di NCAA Divisi satu sih I'm very sure about that so itu adalah Talent yang gue ingin share dengan kalian semua. Semoga nanti kita akan bisa menemukan talent yang baru-baru lagi. Thank you so much untuk basketball talent Sia. Semoga dia juga terus bisa mencari data-data pemain lainnya. Dan tershare ke gue lagi. Kita share. Dan juga kita feature di Next in Line. Ada satu sih main di Phoenix sih. Ada satu di Phoenix masih umur 14 tahun. Gue penasaran tuh siapa tuh. Tapi gue belum dapet highlightsnya sih. Ntar gue udah ada, -ada highlightsnya. dari gue omongin jago. Gua akan share lagi di sini sih, katanya itu dari Toraja, hmm itu aja sedikit cluenya ya sedikit telunya ya. Namanya gue udah ada sih, gua namanya udah kantongin, ntar gue tinggal coba research-nya, karena gua belum sempet research sama sekali. But once again, hopefully you guys enjoy today's video. Uh, thank you so much for watching, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. Uh, and I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.